caranya bisa mendaftar ke ke kampus. Jadi semuanya cukup cukup jelas ya. Jadi bisa di bisa dicari di, di studyinfo.fi di sini. Semua informasi ada di sini. Jadi kayak misalnya mau nyari uh, nyari program studi untuk S1 ada juga di sini. Untuk master juga ada juga di sini. Tapi untuk kalau untuk warga sini biasanya untuk S1 dan S2 itu langsung gabung. Jadi setiap warga di sini ketika mereka melanjutkan dari SMA ke jenjang selanjutnya itu sudah otomatis ketika jadi ketika mereka mengambil S1 secara otomatis itu nanti mereka akan melanjutkan ke S2 jadi secara otomatis jadi lima tahun kalau di sini gitu untuk warga sini semua biayanya memang gratis dari elementary sampai ke tertiary sampai ke master degree ataupun nanti doktoral juga. Cuma untuk sepertinya untuk EU itu juga gratis tapi untuk warga di luar EU kayak kita orang Asia itu memang harus bayar ya sejak tahun 2017 dan itu bervariasi tiap, tiap program studi. Uh, untuk di jurusan saya di rata-rata uh, di engineering itu sekitar dua puluh dua tahun jadi kayak setahunnya 12.000. belas uh, untuk pendaftarannya biasanya itu join application jadi kita uh, diberi diberi opsi untuk memilih beberapa kampus kalau nggak salah tiga, tiga pilihan tiga kampus terus tinggal tinggal ada syarat-syaratnya tinggal di tinggal dipenuhi di situ. Jadi kayak fill in application di situ. Sepertinya uh, untuk syarat-syaratnya cukup cukup simple dan itu memang sangat uh, sangat apa ya sangat membantu dari calon uh, student atau mahasiswa itu sendiri dan nggak jauh beda dengan aplikasi dari negara lain atau kampus lain ya uh, syarat bahasa Inggris sudah pasti terus motivation letter biasanya seperti itu terus syarat-syarat ya syarat-syarat ijazah dari kalau misalnya mau uh, daftar master ijazah S1 ataupun rekomendasi dan lain sebagainya di situ. Nggak terlalu enggak terlalu rumit tapi juga nggak terlalu simpel. Dan untuk untuk uh, kalau misalnya memang teman-teman uh, sekalian tertarik di beasiswa itu sendiri, nanti ada pilihannya di formulir itu atau di aplikasi itu mau di sertakan di di beasiswa atau enggak, seperti itu, itu ada, ada statement-nya di situ. Nanti, secara otomatis dari dari aplikasi kita, uh, mereka decide kita bakal dapat terima beasiswa atau enggak. Gitu, beasiswanya bisa meliputi cuma parsial atau bisa full. Parsial, parsial artinya kita cuma dapat uh, beasiswa dari uh, beasiswa bebas dari tuition fee atau SPP ataupun beasiswa dari beasiswa untuk uh, living cost juga untuk biaya hidup sehari-hari di sini. Gitu. Ada beberapa teman juga di sini yang bisa dapat full scholarship jadi di cover juga biaya hidupnya di sini. Gitu. ya Salah satunya tadi teman saya Kamilia Tanjung juga. Gitu uh. Ataupun uh, untuk informasi-informasi tentang belajar di Finlandia juga bisa diakses di studyinfinland.fi juga. Ini cukup uh, cukup informatif juga di situ. Nah, kalau kita ngomongin kelebihan sama kekurangan, kelebihan belajar di Finland, uh, sudah pasti ya aman, tertib, bersih, tidak padat kotanya. Dengan jumlah penduduk cuma 5 juta. Sangat-sangat longgar di sini, nggak ada macet, nggak ada nggak ada sedikit polusi, atau bahkan memang jarang ya, uh, dibanding dengan, ya memang kalau memang saya uh, besar dan kerja di kota besar, uh, datang ke final cukup shock juga ya, di mana orang-orangnya gitu. Tapi lumayan, lumayan uh, seneng juga sekarang bisa menikmati uh, uh, nature lebih banyak. Terus uh, hampir semua orang Finlandia bisa berbahasa Inggris, jadi seperti seperti Belanda, orang Finland itu uh, kayak 90% mungkin ya, 90% bisa berbahasa Inggris, malah bagus, menurut saya. gitu Terus uh, ya jarang ada diskriminasi, dekat dengan alam, udah pasti. Terus ya banyak barang second hand yang bagus-bagus juga. Ya rata-rata memang saya beli kayak perabotan atau beberapa staff juga belinya di second hand juga itu. Terus kekurangan, uh, ini uh, saya sebenarnya nggak suka ya kayak melabel orang gitu. Cuma ini memang yang ada ya kalau misalnya kita googling rata-rata memang masyarakatnya sifatnya uh, reserve atau pendiam ya. Uh, kita harus kita harus deket dulu dengan mereka gain a trust dulu baru mereka bisa open gitu uh, semua harus dengan antrian atau reservasi contohnya kalau misalnya kita uh, pergi ke rumah sakit atau pergi ke klinik atau ke ke institusi government kita harus reservasi dulu nggak bisa kayak datang ke sana terus langsung minta dilayani semuanya uh, biasanya memang kita harus antri dulu semua serba digital di sini yang kadang-kadang memang uh, ada ada institusi pemerintahan yang memang masih masih pure bahasa Finis cuma ya ada juga yang versi Inggrisnya semua serba digital terus ini informasi dari teman saya sebenarnya nggak ada ojek online uh, service lewat aplikasi online tidak beragang jadi memang uh, yang sangat dirindukan dari Indonesia misalnya memang lapar kita tinggal ya